Ya, nah apa yang terjadi? Aku tidak cantik. Tidak, kau sangat cantik. Da-da! Ada. Tidak! <susuruh> Oh. Aaaaaa. Aaaaaa. apa yang terjadi keke ke ah. oh, kau oh, mau apa? Di riasanku? Tunggu sebentar. Ayo cepat. Iya baik. sangat keren Diana, apa ya? Oh. Apa yang kau inginkan? Aku mau tas. Oh, tunggu sebentar. Hey!